Banyak banget yang tanya, mas ciri-ciri laki-laki yang bener itu bagaimana? Ciri-ciri laki-laki yang bener itu tidak akan pernah mau memohon atau mengemis pada siapapun untuk urusan apapun. Memang ini terkesan sombong dan gak enak didengar, tapi kalau kamu pengen tahu ya itu ciri-cirinya. Kemarin tuh aku ngasih tahu perempuan tuh kayak gitu, malah dia jawab, aku tuh suka sama laki-laki yang mau berjuang mendapatkan cinta saya. Perjuangan laki-laki itu -laki bukan untuk memohon cinta perempuan atau ngemis cinta perempuan, mbak. Perjuangan laki-laki itu -laki kerja keras agar nanti anak dan istrinya hidupnya terjamin. Itu perjuangan laki-laki. Nanti ketika kalian salah, salah pilih, kalian menyalahkan laki-laki karena katanya semua laki-laki brengsek. Gak semua laki-laki itu -laki brengsek, mbak. Cuman karena kamu aja yang gak bisa milih laki-laki yang benar. Ketika didatangkan laki-laki yang benar, kamu gak mau karena laki-laki yang benar gak mau namanya ngemis atau memohon. Ketika didatangkan laki-laki yang nggak bener kamu mau Karena laki-laki yang enggak bener Dia berani memohon dan mengemis Wong Lanang kok ngemis cinta Wong Lanang kerja keras Laki-laki sejati itu Lihat perempuan secantik apapun Kalau suruh memohon atau mengemis cinta dia Nanti dulu Oke ya, salam cerdas I love you